Kembali lagi bersama Rumah Vlog Jadi, ini jam berapa ya? Jam 7, hari Sabtu. Kita ada berempat mau naik ke Gunung Lincing, deket sih di atas itu. Soalnya yang jalur-jalur lain pada ditutup, tadinya mau ke Bromo, ngekem di sana, ngekem di Bromonya, cuma ditutup karena PPKM. Akhirnya ya udah, ini kita berempat empat motor. Kemana kita? ini bang, nih bang Doris, ini bang, bang siapa nih? Bang Bantus. Nih Raget, yang itu Rejun, Rejun motoplok Kita yang deket-deket aja jalurnya, soalnya pada ditutup semua ppkm kan? Pkm atau ppkm? Jadi kita ngecam di atas, makanya naiknya malam. Ya enggak Mas iya dong malam minggunya di atas ya di hutan ya malam minggunya di hutan kita CRF1 Husky 1 WR2 PPKM, padahal tadinya mau ke Bromo, pengen ke Bromo gak di sana, tapi ya sudahlah deket sih jalurnya nih Gunung Lincing masih di daerah batu kayaknya maksudnya sekali-kali ya kan mumpung masih pakai bantahu sebelum ganti Supermoto lagi ya kita pakai naiklah soalnya yang Supermoto bracket piringannya lagi dibikin besok baru jadi makanya pakai yang bantahu dulu bikin baru sih bracket piringannya yang Supermoto soalnya yang piring apa bracket lamanya dia kurang presisi kampasnya cuma apa ya kemakan dikit doang jadi ya udah bikin baru aja mendingan sama nyobain naik jalur malam ya kan kan seringnya siang sekarang malam jadi malam minggunya kita di hutan naik gunung tapi naik gunungnya pakai motor Tas gimana sih? Ah, ya? susah diatur tasnya. Ini mah sama kayak orangnya, kepala batu. Baru dibuka lagi nanti, tanggal 21 habis PPKM. Katanya itupun kalau nggak diperpanjang, katanya sih. mengisi si bensin dulu si Husky, si Doris, Bang Doris. Kopek, simak, Hah, kopek, net, kopek. kenapa? Gelap. Oh, gelap. Lanjut habis isi bensin. Kalau ini mah udah isi tadi dari rumah Isi full tank Apa ya puluh ribu turbo Nah Aduh banku terlalu keras Kayaknya ban belakang Lupa dikepesin lagi ya. Hai ini orang gak denger mau ngepesin ban belakang, Cuk ah, udahlah nanti aja lah. lupa lagi tadi mau Kalau kamera jadi harus paling belakang Biar nge-shoot semua Ban belakang dulu terlalu keras yuk mana lagi nih pentilnya tuh keras sekali ya ini kemarin nambangin si ya Uh, gelap juga. Oh ini, ban belakang teh. Kalau pakai Google Agak ini Kabur Wanjing Kena kamera Mas ngapain mas Mas Ah? Nyiram. Nyiram. Nyiram tanaman ya. Oh Nyiram pakai apa, Mas? <Garuh> Baru pertama kali sih lewat sini, ini licin, nah, habis hujan kan. Jadi mohon maaf kalau gak terlalu banyak ngomong Biar fokus sih lumayan licin, saudara-saudara sih bisa. bisa, GoPro kotor nggak? Huh? GoPro, Bentar. licin, cuk banget, GoPro kotor nggak? nggak kayaknya. Enggak, enggak. Sampai ya, naikin dulu ini. Woi, naikin ini. Woi, mic ke dalam. Gimana? Kok oh, kotor-kotor-kotor? Kotor ya. Kotor. Dilapin. Nih. Oh yo, di tengah, di lensanya. Yuk. Matiin dulu ya. Ya, lanjut. Tadi ada insiden sedikit, saudara-saudara. licin, licin, licin nah, aku yang make, saya aja yang pakai ban apa yang ini tahunya agak lebar agak besar ini masih licin tuh apalagi yang pakai ban standar luar purpose standar Aduh. Apa ban depan terlalu keras juga? Kayaknya sih iya. Kecinya, minta ampun nah kemarin-kemarin hujan terus kan jatuh Inilah kalau terabas malam susah ngelihat jalurnya. Jadi nggak terlalu kelihatan yang lumpur yang mana. Ini udah ketemu jalur tanah ini. Tadi mah batu-batu masih banyak batu-batu yang di sana. Sekarang udah tanah. Mandaki gunung lewati. Aduh. Tern, tern. Satu, dua tiga. Tuh, dua, tiga. Eih. <tuh. Eih. <tuh. satu. depan-depan nih biar enggak terlalu licin Darang ngempesin. Ngempesin. depan aku. Hah? tolong? Aku dua kali, dua kali. <tuk> <tuk> Aku tadi <tuk> ini kena. jatuh guys uh jalurnya co-o-o oh. Hai pulang yo. ya apa -apa, <laughs> Panik aja, kan? mana panikan paniklah masa enggak mau ah. ya.